Oke okay guys Ternyata misinya sudah selesai guys, ini Kalian bisa lihat sendiri guys ya Misi terselesaikan guys Oke okay, Baik Masih bersama saya Di GRC channel ah, dengan judul video kali ini, kita akan membahas cara menyelesaikan misi achievement dari mode baru guys ya yang namanya Spiderman No My Home, bah. coba kita cek dulu guys ya cara ya, misinya apa aja, kita cek di mana ini. aku, soalnya udah beda sekali sih update ini di ini oh sudah ada guys. Ada, ada, ya, Gak ada. Ya. Ini mesti prestasi ya. Oh, ini guys ya, ini nih di profil kalian kalian tekan prestasi. Nah, di sini guys, misinya ya. tuh di paling bawah, guys. Tuh, tuh. Jadi misinya itu guys terbatas dengan waktu guys ya misi cuman hanya tersisa dua puluh lagi misi tersebut harus kita jalankan nah jadi tanpa basa basi lagi guys ya kita langsung saja ke misinya kita mainnya di mode solo aja guys biar cepat main di mode solo pp oke sebelum kita mulai jangan lupa like comment subscribe juga guys ya dan dukung terus channel saya Ketimah, teman -teman, like Oke okay, baik guys sekarang kita sudah ada di lobi gitu ya ada di lobi lalu e, misi yang pertama itu kita harus me me melawan bos bos apa gitu ya lupa aku e, buat misalnya misinya yang kedua itu terus e, menggunakan bom bom bom jaring terus yang ketiga mencari portal. Yang keempatnya itu menggunakan Treskazement Ini kalau buat kalian Buat kalian ini ya Membunuh bosnya itu ada di Milta Power misalnya. Cuman kalau buat kotaknya itu Adanya di prison yes. Sekarang karena saya udah Jalanin ya, sebelumnya Udah ke Milta Power ke lawan bossnya Sekarang saya tinggal Menyesalkan misi yang kontaknya Misalnya itu ada yang di ruang Di bangunan paling dipik, Di tengah bawah ya mencoba siapa yang bisa tidak kapal siapa bisa ya 오오오 Biasanya sekarang kita lihat tuh lumayan tuh Ini ada perubahan gitu ya. ada rasaan Jadi enggak banget gitu nah, kita mau mobil dulu sini sih mau ya tuh eh. itu di sini ada tiga nanti Kita bakal orang bawa mobil, guys. Oh, hmm, kalau nge-build pakai shotgun ini rasanya gimana ya, guys? Kalian bisa, sedikit mencium bau-bau, set itu di mana? Ah, ada mobil ya? Set, ada itu kan aku pengen Yes, Watch out. Yes, ya. Kita nah, Baik guys jadi uh, Kita itu misinya dia yes, menjadi kotak guys Di kotak-kotaknya itu, kalau nggak salah, mah di deras sini, guys. Ya, gitu. kotaknya itu ada di atas jas. Nah, ini, guys, bisa lihat, guys. Ya, ini ya, ini kotak misinya, guys. Pop jaring buat kalian pecahkan gitu ya. Cara mencairnya, kita tembak aja. Gitu. Ya. Nah, guys. Nah, jadi itu buat misi yang ke eh, yang yang pertama kalian cahit itu ambil kotaknya Yang kedua itu kalian harus lemparkan bom ini guys. Bom ini kalian, kalau kalau kalian sudah melemparkan bom ini guys dan otomatis misinya langsung jalan guys ya. Terus misi yang ketiga itu guys kalian harus menggunakan ini guys buat kalian pernah naik nah, guys jadi ya pengennya contohnya gimana gitu kan biar bagus itu coba kita lagi ya masih ada tidak guys jaring-jaringnya guys lihat misi itu berjalan biasa. kali terlihat kan guys, nah jadi koin ini guys kan kan pasti ada koin nggak sih, sini nih koin juga ya, nah koin ini sebutkan tukarkan guys, buat guys. Nah, misal kalau kalian mau tukar, ya. coba tukar saya ini koin lima guys, belanja tuh ada AWM guys, AWM harganya 90 ada M4 guys, groza kita 8, aja guys ya. Tuh, kan kita dapat, kita lapar. Tadinya belum perajang, ya. Masih banyak, kan? Kita buang dulu, guys. Itu nih, guys, yang di dalam, guys, biar bisa kebeli, guys. Apa ini? Kok tidak bisa, cok? Bukan uang kurcuk. Oh, kotak tas aku penuh, guys ya. Coba kita buang dulu, guys. Isinya. Guys. Tuh, tas saya pun, guys. Tuh, cancel dulu. Saya cari, guys. Tuh, kita buang loh. Tabuang, ya. Kita buang itu, guys. Nah, guys. Kan ya, udah lapar Biarin. <tuh> buang kali ini nampak. Berarti gitu nggak ada, sekarang yes, yes, udah ada yes, ya Tapi nyesek koleksi empat belas guys. Sini kita beliin. Yes. Uh, beliin. Yes. Uh, bisa, ya, beliin. Yes. Oh bisa beliin, yes. Saya jadi udah kebeli, ya, kita langsung musuh orang aja, ya. Tidak, tak ya, Tidak ada Seperti tidak datang anak kehidupan guys, gila. ini berdron aja guys ya ada musuh guys kali aku lihat ini berat juga bawa pisen ya hampir menulis hitas guys udah de nih ngumpu di sana guys. Tuh guys, dia mau ke mana guys? Enggak aku enggak tahu guys, mau ke mana guys biasa ya. jadi asap hitam ya guys ya guys. grip sangat so, kesukaanku guys. Oh, Coba pantek-pantek dulu, guys. Ini tidak ada yang mau ambil cosplay, guys. Waduh, cuman hanya tidak bersahabatnya. Ini kelas penjelasan aja, guys. Ya, tips cepat guys dan... <tip> <tip> <tip> Nah, enggak ilahilah di atas, guys dari akses 050. Jadi, kayak gitu kita dalam menyelesaikan misinya guys ya. Sekarang kita tengok Jalan tidak di guys ya. oke okay guys ternyata misinya sudah selesai guys. Ini kalian bisa lihat sendiri guys ya misi terselesaikan guys ternyata, waduh. saya cek prestasi saya sudah 4845 guys baik guys ya mungkin cukup dulu video sampai di sini. bila kalian suka like, tekan tombol subscribe jangan lupa komen di bawah Sampai bertemu video di berikutnya ya Bye